Halo Friends, selamat datang kembali di channel saya nah di video kali ini saya akan menelusuri dulu percabangan dari solo balapan ke pabrik tegel eh maksudnya ke bekas pabrik tegel yang ada di solo ini ini percabangannya kurang lebih panjangnya 1 km dari emplasmen gudang solo balapan untuk videonya simak terus ya oh ya jangan lupa like, comment, share dan subscribe nah ini penelusuran saya mulai dari titik-titik ujung percabangan yang ke arah papri dan di sini. ini di sini. pak nah, ini relnya di ini dahulu di sini rel dan sini tampak bangunan-bangunan Belanda dan kat sini kat juga ni ni bangunan-bangunan Belanda pabrik ini tuh sekarang sudah pindah di Gilingan. Bentar. Ini untuk seletak pabriknya saya cek dulu di Wikipedia. Saya di Wikipedia tercatat. Nah, saya berhenti di sini dulu saja. Ini saya di sini. Nah, tadi itu di sana. Untuk bekas pabriknya tuh di sini. Nah, di sebelah tembok ini. Sebalik tembok ini. Nah. nah, di sini pabriknya. Sekarang nggak tahu ini jadi apa kali Ellen kosong biasa. Dan nah, ini tulus ke sana. Kurang 500 meter lagi dan nyampe di tempat semen gudangnya Solo balapan Juga belum Nah, ini saya akhirnya sudah tiba di empasmen men gudangnya stasiun 8. Lalu di sini sekarang pindah ke sana. Nah, sekarang di sana. Dulu di sini. dulu di sini letaknya akhir perbatasan, eh, akhir akhir percabangan yang ke pabrik tegel ini. Terus nanti jalurnya tuh nembusnya, bok, nih. Nah, nembus lebar nih dah, nembus di sini, nembus di sini, ke sana, nanti ke sana, terus belok, Nah nanti lanjutannya ke sana nih Okay lah kalau begitu terima kasih yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai aslinya nih videonya ya cuman gak biasa sih cuman kepo aja oke okay, terima kasih ya